Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat jumpa Buat semuanya Rekan-rekan itu beriman saja Semoga kita dalam keadaan Sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Oke jumpa lagi Di channel Abah Roges Kali ini Abah Berada di Sebuah bangunan pabrik yang Sudah lama tidak dipakai Sudah berpuluh-puluh tahun yaitu di Lapindo. oke okay guys sebelum dilanjut seperti biasa tolong yang belum subscribe di channel Abah Roges subscribe dulu ya demi kemajuan dan perkembangan channel Abah Roges kita lihat guys ruangan-ruangannya ini Nah, ini ada ruangan sebelah kanan abah, ruangan ke atas nih, ke atas. Kita lihat ke sini dulu sementara sambil mendeteksi sama rekan abah nih mendeteksi. Ini ya sama... Aura-aura negatif, di sini aura negatif. Wah wow, ini ada pohon. Nah, ini ini, ini makhluk. Uh -huh. oh, ada itu. Bilih. Kameramen tolong. Kameramen. Ini dia kecil ada Pak Ya gerak gerak. Gerak-gerak. Iya. Gerak. Hmm. Dia ya, tinggi masuk tingginya enggak? Segini. Wah, cukup tinggi. Ya. Bah. Heh. Saya ceritain, Bah. Sambil ngobrol sama si A. Bagaimana eh, Om? Um, Ado, eh, bisa saya bisa lihat. Ya. Ini eh, makhluk gaib, ya, yang berada di sini yang, yang apa me mendiamilah yang di sini. Ini tinggi, tinggi, <tuh> eh, cukup tinggi juga bentuk, itunya, cuman. Susi meng, susah menggambarkannya ya Abah ya Ini ini, ini enggak Enggak melihat Ka'bah ini enggak melihat Ka'bah Terus Cuman tinggi aja hitam Hitam <tuh> Sulit untuk digambarkan secara Ini sama Abah <tuh> Ya Biarkan aja biasa aja Nanti kita ini kita komunikasi dengan Dia nanti ya kita lihat yang lainnya lagi kita deteksi dulu yang lain sama ini memang pian ya pian supranatural kita paranormal kita ini kita masuk ke ruangan-ruangan Di sini juga sangat terasa sangat terasa sekali orang negatifnya nih. Nah, orang negatif di sini sangat terasa sekali. Wah ini. Ini lebih lebih. Wah sampai merinding bulu kuduk kabar nih. <guluh> ini sampai merinding. Ini <guluh> Tinggi, tinggi sekali ini sampai kakinya aja nih sampai setinggi kita kakinya. Eh, kakinya. Kita baru ketemu kakinya. Iya. Tahu tahu gimana nih? <laughs> tahu gimana ini nih? <laughs> <Okay, okay. laughs> kita lihat-lihat deteksi dulu semuanya kita nanti ya akan berkomunikasi dengan mereka melalui mediator kita, kita masukin, eh, anda, anda sudah kuat sih. Uh, udah kuat ya kok maka gue lebih-lebih di atas lebih kuat lagi ini juga udah cukup waduh kita ke atas mau mendeteksi di ruangan atas oke guys nyantai aja nah ini di ruangan ini, wah. Ada tangga, Iya Ada tangga, ya. Ada tangan. Oh, ini bekas ruangan kantor dulu oh, ya. Ini lantai dua, bekas ruangan. Di sini juga sama. auranya cukup. Wah. Ah, di WC ya. Wah. Hmm. apa Wah. ini ini masuk apa ini, ini, ini. mudah-mudahan keter tertangkap kamarak mudah-mudahan terlihat sih enggak merasa hmm. baru saya lihat ini ini gumpul ada Wah. ada tidak ada tiga di sini hmm merinding merinding merinding aman masih aman baru tidak kan baru naik ke dua, ya. iya aman di sini ngumpul di sini ngumpul itu burung jadi uh, di sini tuh istilahnya <laughs> penggawa penggawanya lah pengkawa penggawa penggawanya anak buahnya juga kan kita mau sana ya Uh, Tapi lebih kerasaannya ke sini. Oh, ini lalu belum Pak ini kita di mushri. usah ke lantai 3 lah, nggak usah lah. Enggak ada di kamar enak. Wah. Nah, di sini pusatnya di kamar ini. Eh, uh, pasti. Jadi ada sejarahnya dulu saya oh. itu terkenal Oh dia di uh, punya history tersendiri hmm. nah, ini yang berat mak Kang Ruangan ya hmm, ini ini, ini. Uh, ruangan ruangan Kang di sini rasakan orangnya Paling -paling yeah. baca, dom dom siap Paling dom oh, ini udah disambut ini banyak banget oh udah ngejaga. bentar ada interaksi saya <tuh> <tuh> uh, ini ada interaksi antara makhluk super supranatural kita om pian <tuh> di sini saya so, ketika kita datang ke, ke ruangan ini udah disambut benar-benar sama banyak ya, disambut ini beda coba ya, tangannya yang ini sama ini udaranya beda sini sama sini di sini kan ini hmm. biasa nah ini ah, nah. beda udah kool ini Energinya anget ya, ini panas. Uh, uh, mereka gimana? Uh, kita datang ke sini bukan untuk menantang, bukan untuk apa-apa. Kita hanya katakan bersilaturahmi lah. Kita ma hanya ingin berkomunikasi, menggali. Eh uh, informasi, dia begitulah informasi menggali informasi dari mereka-mereka di sini, dari ada apa yang mau di yang uh, dom, siap dom? Siap. Ya. Oke, ya awas kabar. Ada yang gimana? Yang saya rasakan sih, di ruangan ini panas, enggak kayak di ruangan sebelumnya, mungkin banyak juga kumpul di sini. Beda ya, dari segi aura paling panas ya. Beda, dari tempat-tempat sebelumnya, yang saya rasakan di sini Memang kita juga merasakan ini aura terlalu sangat, ini aura. Kepura hmm dan <gir> enggak saya produksi. Saudara ganteng, Mbak, kasih oleh, listrik. Kumaha? Topinya dibuka aja, Pak. Topi. Panas ya, aurang. Eh, uh, kita sebenarnya udah ada yang nempel si <gir> di situ. Kok jadi gede, ya? Jadi udah napa? Kita akan melaksanakan komunikasi, melakukan komunikasi Ini mediator Om Alpi Husaini atau biasa disebut Om Tadong Om Tadong Ya, udah itu Yang satu Lampu Lampu etan, lampu etan dalam proses ah ah bagus sampurna. bisa kaca. Aman kita tadi Oh. Hmm. Oh. Awas, harus saya kacau, awas Amankan hmm. Ya, asyik Sama mm. aku. <gül> ambura kalau kagil. ke ngobrol. Om siaturami, Pak. Ajar Nah, karena ngobrol karena kamu bergantung dengan hari, hari kita pernah aja, kan uning kan? di di tetap di pabriknya? ayo dia, sesakalanan sakal sampai Anje sabar tahun dia, seumur tuh? oh, sabar sabar tahunan? tahun oh, tahun tapi kini anjay, sami, sebangsa kini nanya mau dihadapkan kuburannya? malam ya barusan obrolan dengan penghuni ini di sini dia tidak mengharapkan kehadiran kami semua kami tidak mengharapkan kalian kami semua bahkan anggapannya kami mengganggu mbak, dengan sesuai dengan permintaan dia barusan jadi jangan lama-lama katanya di sini ah, dan kami pun tidak akan lama C nah. ada minum minum bir, udang Om yang barusan barusan salah satu penghuni udang Selanya oh. dia di luar dominan ke sini juga dia dominan ya. karena dulunya di sini sebenarnya ada yang megang oh. cuman yang megang itu alhamdulillah udah jadi muslim hmm. namanya tadi Kinaga pakai oh, Kinaga itu. jadi dia yang menguasai ini yang udah di sini ya. sepuh tahun hmm. kalau yang barusan itu Baru, ya. sebenarnya dari luar dominan cuman dia pindah ke sini oh. dia ada di belakang nih oh ya, ya tapi barusan dia mengatakan bahwa kita jangan terlalu lama katanya iya karena ya, memang, memang ya mas, namanya mereka juga dulu. mereka menyukai ini kan namanya juga udah bangunan kosong ya nah. istilahnya mah ya. Eh, tempat tinggal mereka lah gitu ya. tapi intinya kita harus merasa yakin kita lebih maluk lebih ya fiyat, jangan merasa takut terus yang kedua kita di sini istilahnya mah tidak bukan mau mengganggu mereka, ya. hanya untuk menggali impor keberadaan mereka kalau ya. itu ada. Ya. Gitu. Dan kita Bapak. di sini ya, karena lebih mulia uh, harus nggak uh, boleh takut. Iya, kita ya. mah hanya sekedar mencari informasi bahwa ya. makhluk gaib itu benar-benar ada, hmm. gitu ya. Dan, dan kita tidak akan mengganggu. Dan alhamdulillah ini, kalau ya. kita datangnya baik-baik <usuk> tadi sosok yang sebelumnya juga ahli jadi muslim Oke, Oke, makasih. Itu omian dari tilu Dulur Misteri. Channelnya tilu Dulur Misteri. Oke, okay, tolong bantu subscribe juga, eh. Juga ya, subscriber abah. Dolor Misteri. Yang apa? Yang nonton di video abah, Tonton juga nanti tilu Dulur Misteri. Tolong dan subscribe juga.